Ada yang apa karena ada berasa Riva, ada sisi kemuliaan Genya Nabi itu jenis para bait. terus ada nasab yang karena sebab kayak ilmu, kayak niru, sungai Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib. Jadi singkat cerita gini, ada sayyid alim alama. E, cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Oh. Singkat cerita, beliau yang alim alama itu diragukan inti sape yang Rasulullah alaihi saat itu sayyid tadi sayyid yang alim ini, sayyid yang alim ini kemudian nantang corok Jawa nantang. Wis pokoke para habaib ora percaya aku ae sowan ganjing Nabi. Sowan di Madinah. Semuanya nyepi ketemu Kanjeng Nabi. Terus di dawuh Nabi, napa jenengan. Terus Nabi jawabnya Ijtama' al farku wal Usul. ini anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usuli Nah, tentu asal usul itu dua. Ada yang min haisudzat apa? Karena ada bat asharifa ada sisi kemuliaan genya Nabi. Itu jenengi para hada'it napa? Terus ada nasab yang karena sebab Kayak ilmu, kayak niru sunai Rasulullah Nah nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar Karena rata-rata orang itu tidak habib Tapi bisa intisab ke rasulillah sebab perilaku Maksudnya Salman minna ahlal beth Salman itu jelas Rabu Tunai Nabi, Yoranae Nabi Tapi karena perilakunya Tanya Nabi Salman minna ahlal beth Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya Maksudnya kuluna nasabin wa bin mungkotion yaumal kiamah illa nasabi pasat pamit atas nasab sing terus macam paling gampang sabar paling tau terus habib-habimu ngibi ketemu kanji nabi terus ya Rasulullah kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa izni ingkila zurtum dema rojatum, ya akromalkhal gimana kulu ya Rasulullah kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa terus nabi jawab kulu rojakna di kuliah khairin sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Medina membawa semua kebaikan. dan uswajtama alfar uwal usulu saya putuh us ketemu mba nah ya, tadi tentu, nah ini para habaib mm -hmm. e, ya far'un yang karena bahag-ahkarimah yaitu karena gen bang ya tapi kalau far'un ini hasil sabab ya katus alulama warosadul amliya terus laulah kaya kulau mana ini ingkila amun dan ucap nopeng ini maksudnya ketika ada pertanyaan zhurtum wuziara sirotabe wuziara kancing nabi lalu bima kelawan opor jaktum bali sirotabe ya akromalkholkihe makhluk paling utomo mana puluh lalu kita harus ngomong apa setelah sewan jenengan Nabi jawab kula ngucaposi rota de rojak nabi kuli kita pulang dengan membawa semua kebah ikan wetamaalan jadi kumpul apa alfar ucabang wal asal usul laula kaumpa marana jenengan yasin atal wujudi hidat sing dadi pepay se wujud maksude kanti nabi itu hiasan semua alam raya ini Matoba ba mengko ora nyaman apa isi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun ane gue suan kangkang gue tu seneng aishi, oh none nabi gue sudah dek notoba isi naboh kehidupan kita harus nyaman ngane kangkang bunga-bunga tak berus papi ku sudah dinyaman ini naboh orang allah wes so none nikmat kajen nabi kemudian kengeluh saya kiki gue dene mat dua gue nikmat sepele dene mat mangan nikmat sepele nikmat tertinggi gue anaknya kajen nabi muhammad saw artinya ketika kita islam itu artinya harus dua nikmat tertinggi gini gue wujudin nabi Mengenai tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. eksistensi saya wujud saya juga tidak nyaman. Wala Saya juga tidak penikmat salat Lain nyaman. Sebuah nyaman. ibadah udhunya nyaman, Jadi nopo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 tapi kadang-kadang disoteng sholat sujud nangis kan keren no? <laughs> doh, waktu itu pura-pura ya banyak nunggu misalnya sebentar ngaya keira, itu kan aku aku enam lingdu juga nanti disoteng di, serokokan kebal kebul bedaki kodok kan ya isi di sini, no? <laughs> terus takoi pangeran aku aku enam tapi nunggu, tapi barang disoteng melaju melaju apa jamaah kan keren doh, no? jamaah terus sholat iling pangeran wanteng senajan kok 2 menit. <laughs> Iku mesti kaya kan matur malaikat yo video iku ya baleni yo. Ya, Apa <tipun tipun> ora wes. Apa swarungan tok bluwador ngisor ki pasak. <tipun> Rewokkan bareng wangok terus tuh turu. Aduh. Terus digugah pindah kamar. <tipun> <tipun> <tipun> lah iki lali video iku sing diulang-ulang iki di sini-sini <tipun> wae. Paham ya? Jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat duafa. Enak sholat sih tenanan. Kalau nyari tembok ekang, eh, nado no kentong kudo noko melayuni. Bu pirukah dari kudo melayuni. Lilingi lingan, kita itu tergesa-gesa berkop panggilannya Allah Subhanahu Wa wala Taala. Walataronam tulan ora rengang-rengang -reng insun ora taronemu agak-agak nyaman. Jadi reng -reng rengang-rengang Fi sholati, walah ruku'i, walah sujud. Di mana ande kan tidak ajaran Muhyarosulallah kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika ruko, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau. Gue bayangin, misalnya videomu bekembe monumen Besi, aku ambilinan bunga-bunga, join rokok, rokok sih, <tolak> <tolak> <tolak> rokok sih, terus digoreng loru. rokok ubalus seton kok joinan ya. <tolak> ana cari male gale ya setan <tik> tapi bareng syutingan berikute eh, ono kewentong kowe melayu kok nak salat Gusti kan? keren mbak <tik> merpol <tik> <tik> <tik> <tik> Ya Pak kenangan terbaik kita ketemu Pangeran. Ya dengan pokoknya mulai hari ini Solo Gadung Ngaji ditutup nempok. Ingkila nempok, karena ini kewanten Dawi Nabi nempok Kulo Roja enam. Terakhirin, terus Solo bersaksi betul yang dinajdikan Habib Syekh. Habib Syekh ini memang saya hanya menajdikan sebagian makalah-makalah itu dari Syekh Abdullah al Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama singgusul. Terus Uh, apa doa iwa abdi alid alilun di ana dikori anak abdun soroh fakri dimna fakri of the koru nagomani saya takjulah saya tahu banyak kami tetes uh, hadis ses yang populer nah no, tapi itu rata-rata itu -rata makolai wali-wali yang -wali pun kapun kami hanya ada beberapa yang ketika ini modern tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali yang -wali pun kapun